Hai hai welcome back to my channel kembali lagi sama gue di sini ya pasti jangan lupa dibantu like, comment, subscribe, and share sebanyak-banyaknya Oke okay, digeskan kembali temennya uh, bermain di Gets of Olympus dan gue lagi main di situs permain 138 tentunya dengan bawa modal 100 ribuan aja nih ya Oke okay kita pemanasan pemanasan terlebih dahulu ya tentunya kita main pemanasan dulu aja ya santui-santui aja ya besti ya aduh cakep banget nih kali 12 nya turun ya sayang ya anjas badas oke okay. lanjutkan hmm, mantap nggak tuh ya 210 ribu dong oke okay. Betul apa kabar ya kalian hari ini semoga sehat selalu dan semoga aktivitas kalian juga semakin lancar nih ya Oke okay. ya kita nyocol-nyocol dulu pemanasan-pemanasan dulu main santuy-santuy aja nih ya Pokoknya uh, main dengan penuh perasaan ya kan enjoy-enjoy aja dan nggak lupa juga selalu Sedia kopi dan sebat sebatnya biar lebih mantul nih ya. Oke, okay. sambil kita menunggu untuk hasil dari cocolan cocolan ini ya, dan pasti semoga hari ini menjadi hari keberuntungan gue untuk bisa dapetin profitnya di gates of Olympus ini ya. Tentunya di permen 138. Aduh. Oke okay, dan akhirnya kita dapetin spin gratis ya Oke okay. Kita cari-cari untuk spin gratisnya dulu nih Bestie. Oke okay. Ya mudah-mudahan dapetin hasil yang mantap-mantap nih ya Oke pastinya buat kalian simak terus aja videonya ya, jangan di skip biar enggak ketinggalan untuk info-info dari gue di sini. Ya. ya, pastinya gue akan kasih kalian untuk pola-pola gacornya. Semoga bisa bawa hoki ya buat teman-teman semuanya. Nah pastinya gue juga bakal kasih kalian tips dan triknya mengenai info-info slot gacor dan juga bocoran slot gacor hari ini. Jadi ya buat kalian, pokoknya stay tune terus ya Aduh, tuh 73 ribu nih yang gue dapatkan It's okay lah ya, nggak masalah Masih ada kesempatan pastinya Jadi kita coba untuk sepin-sepin lagi Dan tentunya di sini gue mau ngasih untuk bocoran RTP-nya Dengan win tertinggi nih tentunya untuk memudahkan Dalam bermain di game slot online yang lagi gacor di sini ya karena kalau misalkan uh, main di RTP tinggi itu memungkinkan untuk mendapatkan profit yang lebih tinggi ya sayang ya Oke okay. Yuk kita gaskan dulu aja nih semoga cuan ya tipis-tipis aja nggak masalah Oh oke okay. dapetin spin gratis lagi dong kita pantau-pantau dulu aja ya simak-simak dulu nih mudah-mudahan ya dapetin cuan-cuan yang lumayan dari si uus ganteng ya besti ya oke okay. biasanya kalau misalkan kita bilang si uus ganteng itu mau ngasih cuan ya tapi kalau ngasih yang jelek-jelek itu aduh parah sih dikasih cuannya tipis sekali ya <tapi> Ini nggak cuma bawa modal seratus ribu ya, semoga sih hasilnya juga ya lumayan ya, mungkin ya bisa dibilang uh, minimal ya, minimal itu tiga atau empat kali lipat lah ya untuk dapetin cuan ya itu aja udah yang menurut gue udah worth it lah ya dari modal yang dibawa. Oke, okay, di sini gue juga mau ngasih tahu untuk disclaimernya dulu, nih. Pokoknya, jadikan tontonan ini sebagai hiburan semata, ya. Pokoknya, jadikan uh, ini untuk hiburan-hiburan atau -hiburan have, have fun, ya. Pastinya, uh, jadilah bijak dan diambil positifnya, dibuang negatifnya, ya. Pokoknya, tidak untuk ditiru, dan hanya untuk usia delapan belas tahun ke atas. Oke, seratus lima puluh ribu, ya. Ya daripada ngebay ngebay gitu kan, ya mending cari cari scatter gratisnya aja dulu ya besti ya. Lumayan kan, ya bisa dapetin profit juga tanpa harus ngebay. Oke, okay? dan pokoknya kalian jangan sampai ketinggalan ya untuk info-info menariknya seputar video slot gacor di sini ya, yang uh, gue share ke kalian ya, yang pastinya buat kalian kalau misalkan butuh. Info-info tentang slot gacornya gak usah khawatir Karena di sini gue bakal sharing ke kalian setiap hari ya Jangan lupa untuk aktifin notifikasinya juga nih pasti ya Dan kalau kalian mau join di situs Permen 138 Kalian bisa langsung klik link yang ada di pin komentar ya pasti ya Oke? Okay? kalau sekiranya memang di sini udah nggak ada tanda-tanda kegacorannya lagi ya gue gak mau paksain takutnya nanti malah kebablasan dan hasilnya malah uh, zon gitu ya jadi uh, mungkin gue mau langsung sikat aja ya gue mau langsung cabut gue mau langsung WD-in ya lumayan ini juga udah dapetin profitnya tapi sebelumnya thank you so much buat kalian dan uh, buat kalian yang sudah join Thank you, thank you ya Oke, okay, semoga bisa bermanfaat <laughs> Oke okay. ya uh, gue mau kasih pantun juga nih ya Sambil kita nunggu untuk hasil akhirnya ya bestie Berenang sambil makan permen Cakep, beneran, lebih cuan di sini, men Tentunya di permen 138 Gajah makan permen Gacor Oke, okay? Thank you so much Semoga enjoy Semoga kalian menikmati videonya ini Dan sekian aja ya Gue izin pamit sampai jumpa Salam jackpot Salam bd Bye